Aku mau kita kita mau ke kita kita namu <tuk> orang babi, ayam, kucing, kamu tahu Ibu, ibu, ibu, ibu, ya suka kan maso apalah bilangnya <laughs> dia Ay, dia. Kau. Eh, oh that's pretty much juga di kenapa Ken bu es el patente es el ¿Ah? Mana daripada mana? Saya oh, akan sini. Ini rumah di Eropah. Pergi sana, Abah. Abah bilang si duduk ini pergi sana, Abah. Hmm. hmm om oh, anak kita ya rebutan lagi oh. Oh. Ayah, ya kita oh, bilang oh, ada di mana dia ada ada di